Jadi kalau dalam tradisi agama itu silaturahim adalah menyambung sesuatu yang seharusnya tersambung. Agama yang masuk negara nggak konflik itu diantaranya paling spesial tuh Indonesia. Karena para wali ini mendampingi kultur daerahnya, tapi tidak benturan. Misalnya kalau orang Jawa dulu pakai sesajen di sawah-sawah, katanya dimakan penunggunya. Ya penunggunya sawah itu kalau dulu yang pikirannya itu makhluk gaib. Di era modern ya penunggunya itu ya kambing. Ayam Jadi ya memang yang makan itu-itu akhirnya Tapi dulu itu aneh Disilahkan dimakan penunggunya Kalimat penunggu itu Apa ya gak jelas Apa dengan tanda petik Apa penunggu betul gak jelas sewali wali datang Tidak mengkafirkan itu Tapi terus dirubah Jadi sedekah ke tetangga-tetangga Jadi kultur itu gak dilawan Tapi cukup di, er, diubah Jadi makani demit Menjadi sodako ke tetangga Nah cerita kurban juga seperti itu Dulu tokoh-tokoh Quresh, penunggu Ka'bah itu dulu sudah ndak tauhid, sudah, sudah musyrik kalau dalam bahasa agama itu dimana-mana termasuk kebutuhan pokok manusia itu kalau kumpul-kumpul itu makan makan itu mulai dulu terus korbannya itu ya pasti perempuan boleh dulu jadi hanya bagian masak boleh makan nanti ngeteri luwian itu, bekas-bekasnya sehingga yang nyortir Abu Jahal TS itu. Jadi yang kurban harus semuanya bagus, spesial, bahkan nggak boleh dikawinkan, hewan yang mau dikurbankan itu gak boleh dikawinkan, Gak boleh pernah dikendarai, nggak boleh pernah dipakai bajak apa sawah dan sebagainya. Semuanya harus spesial. Nanti dikurbankan di Ka'bah, yang dijual Ka'bah. Nah, pertanyaannya Ka'bah ini nggak pemakan daging, yang untung ya ketua-ketuanya ini. Karena Ka'bah tuh yang daging. Dan itu ya di, di atas namakan Allah, ini sumitaqorob ila Allah demi. Sehingga mereka bilang, wa guru, wahai guru, wahai guru, wahai guru, wahai guru, wahai orang wahai guru, wahai guru, wahai guru, wahai guru, Tapi karena mereka sudah tidak guru, wahai jujur Islam mau merubah tradisi itu Tapi kalau tradisi itu dirubah Maka Islam wahai terkenal pelit Karena dari acara makan-makan menjadi tidak ada makan-makan makan makan jadi kadang kebenaran itu harus diganti dengan sesuatu yang tidak ekstrim Karena tadi dari acara makan-makan menjadi sama sekali gak makan-makan Maka terus diganti oleh Islam dengan kalimat putriyah, dengan kata kurban Nah kenapa itu harus terjadi? Karena kurban itu sebetulnya syariatnya Nabi Ibrahim di mana orang Mekah itu memang turunan Nabi Ibrahim Sehingga sisa-sisa makan-makannya masih Cuma mulai ada melenceng, ada sesajen, ada kurabat, ada kita. Kemudian itu mulai, mulai masalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ingin menaiki itu, tapi yang dibenahi adalah menghilangkan kemusrikannya bukan makan-makannya. Akhirnya diganti oleh Udhria. Nah, kenapa ada korban kalau dalam banyak literatur Nabi Ibrahim Alaihissalam itu Nabi yang paling dengan tanda kutip mengklaim kalau beliau itu orang paling sayang, paling sayang kepada Allah, paling dekat kepada Allah. Gak ada yang dicintai selain Allah. Beliau memaklumatkan itu baik secara lisan maupun di gemuruh hatinya, dibisikan hatinya, di detak jantungnya pikirannya seperti itu. Pas itu beliau belum punya putra karena beliau termasuk lambat punya anak. Suatu saat ditakdir punya putra yaitu Ismail. Pas senang-senangnya jalan, pas senang-senangnya punya anak, sama Allah disuruh nyembelih. Anak kamu harus kamu sembelih. Ibrahim kaget. Kenapa ya Allah? Kamu adalah orang yang sering ngomong bahwa yang paling kamu cintai saya. Tapi nah, setelah ada anak kamu, kayaknya enggak <laughs> Protes Nabi Ibrahim Pak. Yang benar Gusti, iya harus anak kamu Karena beliau kadang janji, kadang komitmen yang paling dicintai Allah Tidak ada yang lain, saya akan mencintai engkau ya Allah Meskipun harus mengorbankan anak saya Singkat cerita terus disariatkannya kurban itu Ketika Nabi Ibrahim berkomitmen melaksanakan perintah itu Ismail juga mau nurut bersama Allah diganti oleh hewan kurban yang bernama Kambing sehingga versi cerita itu versi cerita itu bahwa Allah akan maklumi ketika orang mencintai Allah secara serius bersamaan dengan itu orang juga mencintai anaknya dengan proporsi masing-masing itu dihajarnah hajarnah yang saya baca versi kedua tapi ini nanti nggak perlu dipertanyakan itu versi yang paling baik yang paling benar gimana yang tanya juga bidah yang dia juga bidah nanti karena itu wilayah yang kadung terjadi Jadi kalau dalam ilmu hadis itu Kalau kadung terjadi, mau kamu unggulkan yang mana Tetap saja yang terjadi hanya satu Masih kelewat, beda dengan istihad solusi Karena mau mau terjadi ya kita uji coba Kalau nggak cocok yang A ya cocok Alternatif B, alternatif C Kalau sudah kelewat Mau gimana kalau salah ya salah aja kan Versi kedua begini, semoga versi kedua ini yang benar Kalau ini benar, keren Nabi Ibrahim itu Memaklumatkan diri, kalau dalam bahasa Arab itu idia itu mengklaim Bahwa dia adalah orang yang paling sayang terhadap makhluk Allah, semua hamba Allah Terus beliau diterbangkan ke langit Diterbangkan ke langit, ke alam malakut Ya tidak usah ditanyakan, tanya, tanya terbang gimana, nanti ribet nanti. Setelah diterbangkan Di langit Diperkenalkan alam langit, terus dipertontonkan Itu ada sekian hamba Allah Yang nyabu, yang ngefleh, yang semuanya yang maksiat-maksiat itu Ibrahim ditanya sama Allah, gimana itu mereka menurut kamu? Hum, habisi saja ya Allah, mereka makan di, Makan rezekimu, hidup di bumimu, tapi mereka tidak mengindahkan engkau Matikan saja Sama Allah diturutin Jalan-jalan lagi sampai tiga kali peristiwa tempat-tempat maksiat itu dihabisin sama Sama Nabi Ibrahim Beliau minta sama Allah supaya itu dihabisin Singkat cerita, terus beliau turun, diturunkan sama Allah Setelah diturunkan, ya Allah tidak jawab, tidak apa Allah itu punya sunnah, punya tradisi dengan nabinya itu tidak ada apa Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh bunuh anaknya, disuruh nyebelih Protes kan? Buat Samrotufu Adzi, ini kekasih saya, putra saya, kenapa engkau nyuruh membunuh? Terus kata, wah kamu udah ingat, di malam kamu saya me'erotkan Melihat hamba-hambaku, dan itu yang bikin aku, dan saya cinta sama mereka yang bikin saya Kamu tidak saja minta dibunuh si Sengkerian gantian saya yang minta kamu tidak nurutin gitu kamu pas minta saya tak pikir, langsung tak turutin Kenapa saya yang sekarang minta kamu pikir? Tapi buah samrotu fuati itu buah hati saya Dan memangnya makhluk-makhluk itu makhluk siapa saya yang bikin Kamu enak saja nyuruh-bunuh Nah semenjak itu itu jadi kearifan, jadi kearifan kita Makanya ada guyonan di dunia kia itu Ada anak perempuan, kan gak lazim ya Perempuan pakai GL Pro kalau dulu Mungkin sekarang pakai ninja, pakai celana jin itu. Siapa itu perempuan kok gitu? jenengan, Jadi langsung rubah dari maksudkan menjadi ndak karena keluarga. Nah, jangan-jangan kebencian kita pada maksiat itu oke, okay, kita wajib benci maksiat, tapi tetap ada catatannya. Plus yang maksiat itu tidak orang yang terkait dengan kita. Coba kalau yang maksiat itu orang yang terkait dengan kita, itu anak kita, ponakan kita, mungkin istri kita, paling mintanya yo oh, sama-sama maksiat. Yang satu minta dihabisin, yang satu kita minta diampuni. Fair gak beli, kita sebagai manusia? Enggak fair. Tidak fair. Makanya kalau ada guyonan, ada supir salah dimarahin, pasti supir ini belum pegang rahasia. Tapi kalau sudah pegang kertu sifat jikanya punya lah, gitu, simpanan gitu, Wah, ini berani marah gak? Jadi itu guyonan kiai. Makanya jadi manusia itu enggak pernah Makanya Allah pernah mensifati manusia itu Manusia itu sangat dalim Dan sangat bodoh Kalau kalau misalnya Jenengan tanya, orang soleh pun itu gimana? Orang soleh asal manusia, tidak nabi Itu ya mesti, mesti ada dalim Makanya kalau dalam Kitab hikam diterangkan Kitab hikam itu kitab yang olah manusia Itu menyebut begini Manusia itu siapa? Dijawab manusia itu Orang yang ketika baik saja salah Apalagi ketika salah kita misalnya punya toko laris Doanya mustajab laris, pembelinya banyak, kualitasnya bagus Pasti ada toko sekeliling yang megap-megap Karena orang sekarang ke kamu kan itu Sehingga orang supaya terus terus merasa salah Rabbana dalam menampus Meskipun kita sedang benar pun Saya termasuk Kiai yang kalau melepas haji Mungkin yang haji itu manggil, Karena saya tidak pernah muji-muji haji Meskipun saya melepas orang haji Umumnya Kiai kalau ada orang haji kan dilepas Haji mablu, tidak ada lain balasan kecuali surga Saya itu karena pernah kecil ya, pernah kecil, pernah dengerin masyarakat, itu ngenes. Ketika si Kiai pidato tadi ternyata ngenes. Ngenesnya seakan-akan surga itu hanya milik yang haji. Mana koyok ulos pudi, kesungklora haji." Semenjak itu setelah saja di Kiai ya, ya dendam juga. Akhirnya setelah saja di Kiai, kalau ngaji orang yang haji mabur, balasannya surga. Orang yang fikir sabar juga surga. Orang yang sering dimarahin istri juga surga. Kata pokoknya surga terus. Sampai yang mau haji itu, gimana kok bakas kita kok sama dengan mereka? Ya karena saya ada ulama pesanan, kata -kata. Jadi artinya gini Ketika Anda menguji ibadah haji, jangan kira yang ngenes tidak banyak Yang ngeluh juga banyak, karena mereka gak mampu haji Itu hebatnya Islam Islam juga datang dengan solusi-solusi Misalnya Jumatan itu hajinya orang miskin Orang yang ingat Allah mulai subuh sampai matahari terbit Juga sama dengan umroh jadi, karena tidak semua orang itu mampu haji jadi itu Islam. Nabi Ibrahim diperingatkan Allah bahwa tidak seperti itu cara mengelola hambaku. "Nah, Islam ini," kata Allah, "tapi Aminullah ta' ibrahim, referensinya Islam, mentornya Islam itu Nabi Ibrahim."